Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat antekarpedia yang dimuliakan Allah subhanahu Wa Ta'ala Ada beberapa sunnah dan ada bangun tidur yang jarang diterapkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah saw ketika bangun tidur, hendaklah dia duduk sejenak, kemudian mengusap bekas kantuknya lalu membaca doa bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa Kemudian selanjutnya yang ketiga memandang ke langit sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam kemudian beliau keluar lalu melihat ke langit seraya membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran dan terakhir yang kelima adalah membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran dan seterusnya kemudian setelah itu pergi ke tempat wuduh untuk berwuduh hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala itulah sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semoga dengan ini kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dicontohkan alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh